是的 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa Iyyahu Nasta'in Wa la khawla la quwata illa billahi l'aliyyil azim Rabbis rahli sadri Wa yasir li amri Wa hlul uqdatan min lisani yafkuhu qawli Allahumma rizukna ilmah, warizukna fahma. Allahumma akhrijna min dulumatil wahm, wa akrimna binuril fahm. Allahumma afta' alayna abu-abu rahmatik, wa ansur alayna khazainu lomik. Dirahmatika, ya arhamar rahimin. Kudan anda minta itu diktatnya. Tapi sebelum kita membaca uh, dari nas tafsir Kusairi, <coughs> ya, yeah. saya ingin. Um, menyampaikan beberapa pembahasan yang insya Allah pada malam hari ini kita akan diskusikan bersama yang pertama nanti kita akan bahas tentang tafsir sofistik basmalah ya. kemudian terkait dengan hakikat daripada suluk, ser dan suluk ya. <tuh> Dan hal-hal yang sudah kita siapkan untuk kita bahas dan diskusikan bersama. Nah. Uh, saya ingin awali dengan sebuah cerita. Kan ini udaranya lagi mendung dan hujan. Biasanya ini maunya ini tidur, maunya istirahat ya. <kuh> Apalagi orang-orang seperti kita ini. Ya, ya kalau ya, dia tidak, dia tidurnya suka kenyang. Terus, kalau nah, bisa Memang ini cobaannya orang belajar tasawuf begini ada aja. Nah. Karena itu ilmu yang paling sulit cobanya itu ya memang ilmu tasawuf. Ada aja halangan-halangannya. Ada seorang sufi besar. ya Ini ter hikayat terkait dengan Syekh Abu Said Abu Khair. Seorang sufi besar <tuh> Yang terkenal banyak memiliki karomah ya. Dan nanti kisah ini akan menjadi pembuka pembahasan kita tentang sir daripada basmalah Rahasia basmalah ya, nanti <tuh> Dikatakan kepada Abu Said Abul Khair bahwa seseorang Ada di satu kota ya <tuh> eh, Ini awalannya begini Dikatakan kepada Abu Said Abul Khair Bahwa ada seorang Yang Berjalan di atas air Dia jawab Bahwa bebek juga berjalan di atas air Nah Nah, <laughs> ngelangi ya. Berenang, kemudian dikatakan lagi, ada seorang yang bisa terbang, ya, burung, bahkan lalat juga bisa terbang. hilang. Nah, hmm. dikatakan ada seorang yang... Dari satu kota berpindah dengan begitu cepat dari satu kota yang la, ke kota yang lain, yaitu Thailand Dia memiliki ilmu lipat bumi. Dikatakan, setan pun dengan satu nafas, dia bisa berpindah dari timur ke barat, dan sebaliknya. Semua ini tidak ada nilainya di mata Abu Said Abul Khair. Lalu dia memberikan sebuah penjelasan siapa sebenarnya salik hakiki itu. Siapa sebenarnya arif hakiki itu? Siapa sebenarnya sufi hakiki itu? Dia bilang lelaki salik hakiki, pria sejati itu adalah seorang yang dia bergaul di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dia, dia bermuamalah dengan sesama manusia. Dia tidur di tengah-tengah mereka. Ya hidup bersama-sama mereka, tetapi dalam kondisi apapun dengan segala aktivitasnya, dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dari cerita ini sebagai pendahuluan, Bahwa memiliki Karamah, memiliki hal-hal yang khariful Adah, hal-hal yang luar biasa. Tidak serta-merta, tidak bisa memastikan bahwa seorang itu adalah seorang arif Seorang itu adalah kekasih Allah ya. Al-Auliyah justru hidup di tengah-tengah masyarakat Bergaul seperti lazimnya masyarakat pada umumnya Nah, Dari sini ada satu pertanyaan Ya. Yaitu, apakah setan selalu menghalangi manusia untuk beribadah? Dengan kata lain, apakah setan, bisa nggak setan senang terhadap ibadahnya seseorang? Bukankah kebanyakan orang beribadah? Ya. Bukankah selama ini banyak orang ibadah? Orang itu, lebih banyak mana yang ibadah sama yang tidak ibadah? Jangan setan sekarang cara menggodanya, hmm? cara menggodanya dengan ibadah. Ya, yeah. justru uh, setan tidak uh, apa namanya, tidak menghalangi seseorang Kami. untuk beribadah. Ya, yeah. karena sebagian orang beribadah, tapi ibadahnya tidak mengubah perilaku dia, tidak mengubah sikap dia. Ya, seorang yang beribadah tapi masih ada kegelapan dalam dirinya, ibadah dilakukan dengan golflah dengan kelalaian. Nah, nanti ini akan menjadi uh, pintu masuk kita sebelum kita baca Nas tentang tentang basmalah di sini. Ya, bahwa dalam uh, syair dan suluk ilallah ya. begitu seorang memasuki sair dan suluk ilallah setan mengganggu karena setan tahu kalau ini dibiarkan akan mengganggu dia akan akan melemahkan dia ya Oke nanti setelah kita membaca nas pada halaman 8 ya coba dilihat nas itu kita akan jelaskan itu nanti. <tuh> ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kauluhu jalla di Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Alba fi bismillah harfut tadmin. Alba fi bismillah harfut tadmin. Ai billahi dhaharatil hadisat. Wabihi wujidatil mahlukat. Fama min hadisin mahluk. Wahasilin mansuk min ainin wa asar wa gubaruk wa ghair min hajar wa madar. و نجمٌ وشجرٌ ورسمٌ وطللٌ وحكمٌ وإلال إلا بالحق وجوده والحق مالكه ومن الحق بدءه وإلى الحق عوده فبِهِ وجد من وحد وَبِهِ جَاهَدَ مَنْ أَلْحَد wa bihi man ya yeah. pembahasan pertama di sini tentang bismillahirrahmanirrahim membahas tentang huruf ba al bafi fi bismillah ba dalam bismillah ya yeah. yeah. ba dalam bismillah ini itu dikatakan sebagai harfut tadmin, ya. Nanti ada pembahasan dalam balaghah, dalam nahwu masalah harfut tadmin ini. <kuh> Kaji Antum pernah membaca itu tentang harfut tadmin. Ya. Harf tadmin ya. Tadmin di sini ya di di dijelaskan memberikan sebuah makna pada satu kata karena karena adanya sebuah karina ada sebuah makna khusus yang dikendaki dalam sebuah kata itu. Nanti dengan dengan contoh, e, bisa dengan mudah. Coba nanti bisa, saya lihat dari contoh Al-Quran dan nanti contohnya hadis ya. E, yang apa, siapa yang bisa ini apa namanya, dikte bisa-bisa. Namun bisa. bisa dan bisa dilihat di surat al-insan ayat surat al-insan ayat 5 ainan yasrabu biha ibadullah itu biasanya harus enggak datang harus di waktu yang contoh tadmin itu ini yang dimaksud ya huruf-huruf tadmin ainan yashrobu biha nah bias ya <tuh> mestinya itu minha tapi dalam ayat ini dia menggunakan apa caranya dengan apa bah. dengan ba ya ainan artinya mata air yashrobu yang minum dengannya bukan darinya itu kan Ayatnya kan biha. Karena di sini ada tadminah ada sebuah jaminan, ada sebuah makna khusus yang dikendaki. Kenapa jarnya huruf jarnya itu dia menggunakan biha? Kenapa tidak minha, itu kan? Nah, itu namanya tadmin. Tadmin itu menjamin ada sebuah makna khusus yang dikendaki. Nah, di sini ahli mengatakan makna khusus apa yang dikendaki? Di sini mengisyaratkan makna yarwi dan yaltad Ya, ya Yarwi artinya apa? Minumnya ini bukan darinya tapi dengannya, dengan mata air. Itu ini mengisyaratkan sebuah jaminan bahwa mereka minumnya itu sampai puas. Ada rawat, ya. Yarwi di sini ada isyarat ini. Karena menggunakan kia. Jadi minumnya itu betul-betul puas. Kemudian ada juga iltizat. Mereka itu betul-betul menikmati minuman itu. Lezat sekali di situ. Ada kelezatan di balik minuman itu kalau dia menggunakan ini hurufnya minha, tidak menjamin ini, makna ini, tahu enggak? tapi ketika dia menggunakan biha, aynan, yasraabun, dengannya maka ini menjamin ada satu, kepuasan dalam minum, sa'wareke lah minumnya ya, lah, puasnya. kemudian yang kedua apa? ada kenikmatan Berusaha. dalam minuman yang namanya tadi maknanya tadi contoh yang lain dalam hadis, ini contoh Al-Qur'an dan banyak ayat-ayat Al Qur'an kalau nggak salah tidak kurang dari 250 ayat dalam Al Qur'an itulah ada menggunakan huruf jamin. Nah sebagian mufasir itu mengisyaratkan itu, tapi yang mufasir mufasir yang adib ahli balaghoh sastrawan biasanya kuat ketika mengisyaratkan itu. Nggak semua nggak semua mufasir berhasil mengisyaratkan tentang makna tajdim ini, karena kan nggak ada petunjuknya. <tuh> Oke okay, contoh yang lain. Ya. Terkait dengan Siti Fatimah dalam hadis Kalau nggak salah dalam kitab musnah Kita kitab-kitab hadis Nanti bisa dirujuk Tentang Siti Fatimah Ini Rasulullah menggunakan huruf tadmin Nah ya Dikatakan disitu Kulama da'kholat Kulisan kurang bagus Ya. Ini ya, huruf ta'nin di sini. Ulama dakhalat ale setiap kali Siti Fatimah, ya. Ketemu Rasulullah, masuk di tempat majelisnya Rasulullah, baik di rumahnya atau di majelisnya Rasulullah, ya. Ulama dakhalat ale koma ilaiha nabi. koma kama nabi. ilaiha ini, ini yang perlu digarisbawahi di sini. Ini ya, huruf ta'nin dalam hadis. Koma ilaiha kanjeng nabi berdiri, ya mestinya apa di sini? Mestinya kalau ini bukan koma ilaiha tapi koma laha, namanya mafuli ajle, itu kan Ji, masih ngeji. Tahunya itu koma laha, nah, terlalu panah, bukan masih, ketiga dikit. Bukan koma ilaiha tapi koma laha, ijlalan laha, ya kan gitu, untuk menghormati. Rasulullah berdiri ijla kama yakni ijlanalah sebagai bentuk penghormatan kepada Siti Fatimah. Mestinya koma, bukan ilaiha tapi apa? laha. Nah, kenapa dalam hadis ini Rasulullah menggunakan ilaiha? Ya. Kalau kama laha sekedar sampai di sini gini. Ketika Abawar Ward datang, kumtu lahu. Saya berdiri, saya di sini. Kum tu nah, nah, abawar kum akumu lahu saya berdiri untuknya saya berdiri di sini ini namanya komalahu tapi kalau kata anak katakan ulama dahkola abawar ya, aku mu ilai Bersama saya nggak di sini ya. saya menyambut ah saya mendatangi nah ini bedanya, bedanya. ah bedanya begitu jadi ya, saya ya, menyambut jadi ada ya. senang ada bentuk takzim <coughs> yang, yang, yang lebih ada bentuk takzim yang lebih nah di sini Rasulullah ingin men, ini apa namanya ingin menjamin bahwa setiap kali Siti Fatimah ketemu Rasulullah, Rasulullah bukan hanya sekedar berdiri. Tapi Rasulullah mendatangi, menyambut. Ya, tadi itu, benar Dan setiap apa buat datang, anak bukan di sini, menyambut dulu. Ini takdim yang lebih. Kalau cuma di situ sudah cukup, tapi anak memberikan takdim yang lebih. Nah, di sini Rasulullah memberikan takdim lebih kepada siapa? Fatimah. Kepada Siti Fatimah. Karena itu dikatakan Menggunakan koma ilaiha. Koma ilaiha. Nah ini memberikan sebuah jaminan makna khusus yang di Karena beda antara koma lahat dengan koma ilaiha. Setiap kali. Bayangkan kalau Siti Fatimah ketemu Rasulullah dakholat alaiha. Satu hari lima kali ya ini kali seperti itu. Kalau sepuluh kali ya sepuluh kali. Dan itu sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. tak Rasulullah kepada Siti Fatimah ini namanya tadmin paham ya nah itu tadmin dan masih banyak contoh-contoh dalam Al Quran ya tapi itu hanya sekedar contoh saja satu dua ya dalam Al Quran dan hadis itu tadmin <tuh> Nah, di sini ya, Aibillahi dhaharatil hadisan. Maknanya apa yang dikehendaki? Ya. Bahwa dengan Allah Subhanahu wa taala hadisan Segala sesuatu itu mewujud. Segala peristiwa ter terjadi, ya. Segala peristiwa terjadi la mu'asirafil wujud illallah. Tidak ada pengaruh apapun di wujud ini kecuali dengan izinnya Allah. Ya. Gara menjadi Uya menjadi apa asin, itu dengan izin Allah. ya Kemudian gula menjadi manis, itu juga dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah SWT. Ini eh, namanya tadmin bahwa dalam bismillah itu ada jaminan bahwa segala peristiwa, segala kejadian itu dengan izin Allah SWT. Di alam wujud ini enggak ada sebuah peristiwa itu tanpa izin Allah. Bahwa hujan malam ini, ini bukan hujan yang kemudian tiba-tiba, tidak dengan izin Allah. Dengan kehendak Allah. Nah, termasuk yang hadir ini berapa orang? Ini juga dengan dengan izin Allah. Karena itu yang hadir akan bilang loh, saya sudah diizinkan Allah untuk tidak <tik> untuk tidak hadir. <tik> loh, iya. Jadi Loh, jadi oh, iya. <tik> lo Allah, jadi itu jangan protes kepada yang tidak hadir karena ketidakhadiran itu juga dengan izin Allah. Artinya orang memberi kebebasan ya untuk tidak hadir. Ya, kehendak <tik> kehendak tepatnya kehendak ya. ya sudah bukan di sini wabihi dan dengannya Wujidatil makhlukat ya dengan kehendak Allah dengan irada Allah makhluk juga mewujud ya kalau masih ingat kan kemarin saya katakan ya Ibnu Arabi juga dalam kitab Futuhat Yang mengatakan begitu kan bahwa Bismillah itu dengan nama Allah Zaharul Wujud. Wujud ini ada. Ya. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan kun, fayakun Maka bagi seorang Arif, Bismillahnya Arif, ya kun faya kun ya Allah SWT. Nah. <tuh> Fama min hadisin makhluk wa hasilin mansuk. Ya. Segala apapun yang ada peristiwa yang diciptakan, yang Ya, di dunia ini apapun yang terjadi, ya. keteraturan apapun ya. bentuk apapun ya ciptaan yang ada di alam wujud ini minain wa asar dari bentuk yang kelihatan kasat mata ain wa asar. pengaruh baik yang tampak atau tidak tampak seperti hukum gravitasi kan asar nggak hukum yang tidak kelihatan wa ya debu dan lain sebagainya wa gair min hajar wa madar ya bebatuan ya dan juga apa namanya timbunan ya apapun ya warna jam wa syajar ya apa namanya bintang ya pohonan wa rasam talal apa namanya tulisan dan talal tumpukan puing-puing ya wa ya. hikam hikmah hikmah wa ila berbagai sebab-sebab illa bil haqqi wujudu dengan izin Allah semua wujudnya mewujud dengan Allah SWT. waal hak malikuh Allah yang memilikinya. Wa min al uh. dari Allah permulaannya. Wa dari Allah pula apa namanya? kembalinya. Babihi Dengannya ya. Ya. Allah SWT, ya menciptakan apapun. Ya. Orang yang bertauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu ya, wa ya. Ta'ala, itu juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah juga wabihi, wabihi jahada dan Demi juga ada yang bertauhid, ada yang mulhid. ada yang ateis yang menolak, atau agnostik yang menganggap adanya Tuhan, tidak adanya Tuhan sama saja, tidak bisa dibuktikan. Kalau ateis menolak adanya Tuhan sama sekali. Wabihi arafa Ada yang mengakui ya, yang bermakrifat ya, karena semua itu justru akhirnya dia melihat berbagai asar Allah Subhanahu wa taala, pengaruh Allah, tangan Allah di alam wujud ini, eh ya, taraf dia mengakui. Wabihi takhallafa mani' Begitu juga ada yang menentang. Ada yang ingkar. Nah. Ya. Ada satu E, pertanyaan kritis Yang kita diskusikan Allah sebagai khalik Sebagai pencipta ya, Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Itu menciptakan ada ya, Gambarnya Ada surahnya, ada bentuknya Ada Sesuatu bahan-bahannya Ataukah tidak Allah menciptakan makhluk dari apa sih? Ada bahan bakunya dulu baru diciptakan. Sebelum diciptakan makhluk ada enggak? enggak ada. Terus di mana itu enggak adanya? Ada <laughs> ya di mana ketika belum diciptakan di mana? Ilmu Dalam, Dalam ilmunya Allah. Ada enggak itu? Enggak. Ada di ilmunya. Betul pintar tuh. Dalam <laughs> ilmunya. <laughs> Seperti orang bertanya, matahari itu punya su'ak, punya pantulan. Bisa enggak? Antara matahari dan pantulannya itu dipisahkan ini bisa bayangkan enggak? Ada matahari tanpa ada pantulan cahayanya. Huh? Nah Allah ketika menciptakan makhluknya itu dari mana? Itu bayangkan kayak seorang pelukis itu, dia cari bahan-bahannya dulu, kumpulin, baru nanti kemudian dilukis begitu. Atau itu lukisan sudah ada bersama dirinya. Ya nanti bisa bayangkan ada matahari, ya tanpa ada bayang sinarnya mungkin mungkin tidak itu akan menjadi perdebatan bahwa sebetulnya Dia tidak. Apa? Apa? Apa? Bismillah, walam yakul billah ala wajhita barok bizekri ismihi inda gaumin. Ya, dan dia berkata Bismillah, dan tidak mengatakan billa. Bismillah, kalau billa ini terkesan sumpah. Billa, ala wajhita barok untuk tabarok mencari berkah, ngalap berkah. Bizikri zikri ismihi dengan menyebut namanya inda qaumin pada satu kaum walil farq untuk membedakan bayna hada antara ini wa bainal dan sumpah antara ini dan antara sumpah indal akhirin bagi orang-orang lain waliannal izm huwal musamma indal ulama karena menurut ulama isim itu adalah huwal musammah Sesuai yang dinamakan Ya, isim wal musamma ya. Ya. Yang dinamakan dan namanya itu sama Itu namanya isim ya Isim alal musamma Alisim wal musamma Namanya orang namanya Muhammad Sikapnya tutur katanya Sikapnya terpuji nah, Itu namanya isim alal musamma Namanya sesuai dengan perilakunya Wal istifa uh, Wal istisfa Il kulub. Dan untuk membersihkan, memeningkan hati minal la'ala'iq dari berbagai ketergantungan. Ala'iq dari ala'qah. Nal'ala'iq dari berbagai ketergantungan. Walistikhlasil asrar anil awa'iq indah ahlil irfan. Dan untuk membebaskan ya rahasia-rahasia dari berbagai rintangan. A'iqah awa'iq. Rintangan-rintangan, halangan-halangan. Menurut ahli ma'rifat. Liaguna <tik> wurud qawluhu Allah ala galbin munakka wa sirrin musaffa. Sehingga masuk Namun ada satu kaum ketika disebut ayat ini ayat basmalah ya mereka menjadi ingat ya ingat apanya Minalba ba biru ingat dari huruf ba biruhu bi auliahi kebaikan Allah terhadap wali-walinya wa minasin ingat huruf sin sirruhu Rahasianya Asfia, eh Asfia jama' daripada sofi. Orang-orang pilihannya. Wa minal mim minnatuh ala ahli wilayati. Kalau ketika beradabat dengan huruf mimnya, mimnya itu mereka ingat minnahnya Allah. Anugerahnya Allah. karunia nya Allah kepada orang-orang dekatnya. Ahli wilayah ini orang-orang dekatnya Allah. Faya'lamun, mereka mengetahui annahum bibirrihi arafu sirrah. Mereka mengetahui annahum bibirrihi dengan kebaikannya Allah arafu sirrah. Mereka mengetahui rahasianya. Wa biminnatihi alaihim hafidu amrah. Kaumun, kaum yang lain indah simak, bismillah tazakaru bilba baro'ah subhanahu wa ta'ala min isu Sebagian kaum. Pembebasan, pembebasan Allah taala dari setiap bahaya. Ya. bisin ketika ingat sinnya, salamatuh subhanahu wa ta'ala an kulli aib keselamatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dari segala aib dari segala celah mim Subhanahu bi izzi wasfihi. ya dengan mimnya majduhu kejayaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan sifat-sifatnya wa akharun ya indalba yang lain ya bagian orang lain, yang lain lagi, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, indalba, melalui huruf ba, baha oh uh. baha, ini sesuatu yang jamal, keindahannya, kebaikannya, baha, ya, gus baha, baha itu artinya jamal, keindahan yang luar biasa, nah, kebaikan yang luar biasa, wa indasin sanauhu, wa indalmi mulku ya, Indah sin uruf sin ya kejayaan Allah kemurahan Allah wa indal mim mulkuhu mimnya itu adalah kerajaannya Allah fa lamma ada Allah Subhanahu wa taala hadhil ayah ani bismillahirrahmanirrahim fi kulli surah wa sabata anha minha aradna an nadzkura fi kulli suratin min isyarat hadhil ayah kalimat ghairu muqarrarah Wa gaul, ya. ketika Allah SWT mengulangi ada Allah SWT, hadil ayat ayat ini yaitu bismillah pada setiap surat setiap surat kan diawali dengan bismillah kecuali surat baraah surat taubah dan ditetapkan itu datangnya surat itu ya dari Allah swt. Aradna Nah kami ingin menyebutkan mengingatkan bahwa setiap pada setiap surat ini ada isyarat isyarat, ada isyarat isyarat hadil ayat-ayat ini kalimat, kalimat kalimat yang tidak berulang. Karena Bismillah setiap surat itu berbeda. Bismillah pada Al-Fatihah berbeda dengan bismillah pada Al-Ikhlas dan seterusnya ini menurut pandangan Kusairi. Ya, wa isyarat ghairu mu'adah. isyarat-isyarat yang tidak di bukan ulangan begitu saja ada hikmahnya. Oleh karena itu kita cukupkan di sini ya dan ini pendapat yang terpercaya. Jadi menurut Kusairi Jadi ya setiap setiap surat basmalah setiap bismillah pada setiap surat itu menurut Gus Heri Imam Heri bilang gak sama. Ya, bismillahnya al-fatihah itu maknanya sesuai dengan al-fatihah. Bismillah pada surat al-kausar misalnya sesuai dengan makna yang terimbun dalam surat al-kausar. Dan begitu seterusnya. So iya. Jadi bukan hanya sekedar pajangan hiasan pada setiap surat. Tidak. Memiliki makna yang sesuai dengan siak konteks daripada surat itu. Nah, baik saya kembali kepada itu tentang menjelaskan tentang apa namanya Marohil dari tapan-tapan dan jenjang-jenjang daripada nafs ya <tuh> sebelum sini, ini dalam surat al-araf nanti bisa dilihat surat al-araf ayat 16 ya surat al-araf ayat 16 setan mengatakan apa la aku dan nalahum sirat al ya kan aku akan duduki sirat al mustakin ya. dalam ayat yang lain lauhuyan nahum ya Ibadah saat main, saya akan <coughs> seluruh hambamu, ya, tanpa terkecuali. Ya, lah, di sini, ketika seseorang ya melakukan perjalanan spiritual, dan ya, dia melewati alam-alam dunia, ini alat alam, -alam tabiat alam materi. nah setelah alam tobi alam materi ini ya kemudian baru kemudian masuk ke alam misal namanya alam misal alam barzah antara alam materi dan alam rohani contohnya mimpi sering saya katakan alam misal itu seperti mimpi alamon kalau ya. Halo. Halo. jadi dia barzah dia sekat antara alam materi dan alam ya. ya. rohani nah ini alam misal nah baru kemudian alam di atasnya disebut dengan ala akal kunci atau apapunlah lah akal kunci jadi sudah melampaui alam misal. Nah, kebanyakan manusia berhenti di sini. Jadi sudah kalau di sini di alam di tobiah ini, ya di alam materi ini manusia sama binatang satu level di sini. Nah, nah orang ketika melakukan perjalanan suluk, <tuh> ser dan suluk, dia memasuki alam misal ini. Nah. Setan di sini la, kemudian sirotakal mustaqim, bukan dia menduduki sirotakal mustaqim belum, karena orang belum masuk masuki sirotakal mustaqim. Di sini masih belum sirotakal mustaqim, ini alam al al misal, di sini udah diganggu, setan udah duduk di sini, di alam, di alam khayal ini, alam khayal ini alam mimpi, seperti alam mimpi tadi, alam khayal ini, alam misal namanya. ya Dan ketika manusia mau melanjutkan ke alam berikutnya, udah di, di stop sama setan di sini. Nah ini kalau nanti dalam apa namanya tahapan-tahapan dan alam-alam jiwa. Ini alam topi ini dengan kata lain coba ini alam, pertama di sini. Kemudian berikutnya alam nafas, alam asli ya, sama dengan atau bahasa lainnya alam misal ya sama. Seperti alam mimpi ini royal di sini. Nah, setan itu menduduki manusia di sini pada tingkat ini. Ini sudah dicekang manusia. Jangan sampai melanjutkan perjalanan yang lebih tinggi. Berikutnya alam qalb, kemudian alam ruh, sir, khafi, afa. Nanti masing-masing ada penjelasan. Tapi yang jelas, ketika semakin tinggi di sini orang ketika masuk katakala sampai kepada serpovi apa lagi sampai pada tahapan yang paling akhir akal ini, nah ketika sudah di alam ru alam di atas alam kolap ini ya, ini nanti dia manusia bisa mengelolami alam misalnya ini bisa dikelola. Tapi kalau nggak masih di sini, ini masih rentan untuk bisa diganggu oleh setan. Nah orang-orang yang apa namanya pertama belajar suluk ya. karena itu memang toriko ketika belajar toriko ini memang tidak mudah sekali naik kata Rumi jangan pernah kamu belajar toriko tanpa mursyid, tanpa guru kata Rumi ini jalan yang penuh dengan rintangan dulumat penuh dengan kegelapan ya kan rintangannya banyak karena kalau orang belum masuk ke alam misal itu masih di topia, setan biarin. Bahkan orang-orang beribadah malah kata, Rumi mengisahkan dalam kitab Mas Tenawinya, ada orang sholatnya malah, sholat malamnya dibangunin sama setan. Ya enggak sadar. Berarti ibadahnya disenangi oleh setan. Sholatnya disukai oleh setan. Karena apa? Seperti saya katakan di awal tadi, karena sholatnya tidak mengubah sikap dia. Ibadah tetap, tapi zulmah dalam, zona gelap dalam dirinya masih ada. tiap kita ini ada zona gelap dalam diri kita. Ya. Ada zona gelap. Nah, setan itu adalah pencuri hati manusia. Seperti ada pencuri ketika tuan rumahnya bangun, pencuri bersembunyi di mana kaburnya? Di tempat yang gelap, supaya tidak kelihatan. Nah, setan juga begitu. Setan itu tidak pernah hilang dari kita pengaruh-pengaruhnya. Ya, karena ketika kita ibadah dia ngumpet aja Begitu dia kembali lagi. Dia tidak terusir dari kita. Nah. nah itu tadi. <tuh> Jadi ketika orang memasuki sudah alam misal tadi, nah di situ dia digoda oleh setan. Dan banyak orang kemudian eh, apa namanya? salah jalan di situ. Dan di situ namanya setan. Nah, setan itu punya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan begini, nanti bisa dicek dalam surat apa itu. Wakan arshu alalma singgasana allah ini ada di atas air. itu ada tafsir sendiri maksudnya air itu apa. Nah, singgasananya setan itu apa? Kalau gusti Allah singgasananya alalma di atas air. Tapi singgasananya setan di atas apa? Wakan arshu syaitan alal khayal khayal. Setan mengendalikan kekuatan khayal manusia. Nah. Orang-orang yang belajar toriko yang berhenti pada misal, nah di situ misalnya ada orang dia paling asik sama mimpi, asik sama mimpi dan memang ternyata mimpi. Saya tidak mengatakan bahwa mimpinya nggak benar ya, tapi dia berhenti kepada mimpi, ya kan? Dan mimpi dianggap sebagai parameter, sebagai mizan kebenaran, timbangan kebenaran. Gak bisa. Misalnya siapa kaji Kajibagir di mimpi dalam mimpinya dia katakan, Haji Bagir, Anda adalah seorang Habib. Ya. Kemudian di, ada secara detail, Anda ini keturunan ini, ini, ini. Misalnya dalam mimpinya ini. Itu hujan nggak bagi Haji Bagir? Bisa jadi hujan nggak bagi dia? Maksimal itu huja buat dia. Tapi bagi orang lain bisa jadi hujan Nggak bisa. Kalau itu misalnya dia percaya, wah, punten saya ini juga gini nih, dalam mimpi saya, saya ini saya di. Kasih buku nasab saya orang tua itu detail sekali. Ya tinggal dibuktikan kalau dia percaya itu benar. Maka hukum-hukum siada, hukum-hukum kehabiban berlaku pada dia. Misalnya apa? Tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah kan begitu. Tetapi untuk orang lain dia nggak bisa hujah, tidak menjadi hujah mimpi itu nggak bisa menjadi hujah, nggak bisa bagi jadi dalil untuk orang lain. Minimal itu untuk dirinya sendiri. Nah. Nah setan itu Betul-betul bekerja pada alam misal itu tadi Nah disitulah setan Jin mempengaruhi manusia Disitulah kekuatan-kekuatan Dia punya kekuatan-kekuatan Lewat mimpi Bahkan orang bisa dikasih bocoran tentang alam gaib, bisa siapa bilang Bisa membaca pikiran orang Lah ha? itu Kalau gimana? dengan mimpinya Fir'aun Mimpi yang mana? Ya kan Fir'aun mimpi bakalnya ada ...seorang bayi, laki-laki yang bakal menghancurkan ...beliau kan mimpi, bahkan terkait dalam Al-Quran... Yeah. Kita disuruh percaya lagi. Iya, yeah. nah kan ada mimpi-mimpi yang sodih... ada menekan begitu... ...saya tidak mengatakan bahwa seluruh mimpi itu nggak benar... nggak ada mimpi yang benar itu ada. Cuma ketika bagi... ...seorang salik di awal perjalanan itu... nggak bisa dia... ...jadikan mimpi itu sebagai pegangan. nggak bisa dijadikan muka syafa itu sebagai pegangan. Nah ini persoalannya... Cobaan bagi orang-orang yang belajar tasawuf itu secara serius mengamalkan tasawuf biasanya berhenti di situ. Akhirnya dia dapat mukasafah-mukasafah, penyingkapan penyingkapan, lewat, uh, lewat mimpi atau betul-betul mukasafah, tersingkap bagi dia apa itu. Akhirnya dia berhenti di situ. Itu padahal itu di alam misal. Nah itu akhirnya dia berhenti. Dia nggak lanjut pada tahapan berikutnya. Karena sudah merasa selesai. Sudah merasa selesai padahal itu masih awal perjalanan di situ. Alam misal itu masih awal perjalanan. Dan itu masih rentan terhadap terhadap penyimpangan. Itu itu itu itu cobaan bagi apa namanya? kebanyakan orang-orang yang menjalani ketasawufan ya, lewat meditasi, lewat apapun lah. Apalagi kalau dia punya kemampuan ngobat-ngobati ya seketika, itu bisa ada orang-orang seperti itu. Dan di Disitulah setan itu, setan jin itu bisa penetrasi disitu, di alam misal itu. Mempengaruhi, dan orang tadinya nggak punya kekuatan, punya kekuatan, memiliki kesaktian bisa jadi di alam misal. Tapi dia bisa pastikan dari mana kekuatan dan kesaktiannya itu datangnya dari Allah, bukan dari selain Allah. Usaha dibatikan. Atau, istirahat bisa juga, atau dia mengalami muka penyingkapan, bahkan bisa membaca perasaan orang, batinnya orang bisa dibaca. Sampai bisa begini. Pikiran orang bisa dibaca. Apa itu bukan dia. Bahkan kalau dia toyil art. Seperti kata tadi Abu Sayyid Abdul Khair. Ada orang kok bisa toyil art. dia ya, setan juga bisa toyil art. Pindah satu tempat-satu tempatnya. Lebih cepat. Tapi itu tidak jaminan bahwa. Si Arif betul-betul Arif. Betul-betul dia. di apa Menjadi wali Allah. Belum tentu. Karena itu. Ada satu orang cerita. Betul-betul salik hakiki, kemudian dibilang sama gurunya, "Eh, hey, kamu nanti kalau sudah melakukan suluk-suluk ini semakin tinggi-tinggi, bahkan malaikat pun kalau ada di depanmu, kamu jangan hiraukan, bahkan malaikatmu." Kamu nanti melihat malaikat depan, betul? Satu saat dia beribadah, cuy, itu ada orang yang tampan luar biasa, kemungkinan malaikat Tamasul atau tasyakul apalah di depan dia. Dia sama sekali tidak berarti nggak perhatikan sampai kemudian pulang dalam bentuk yang lain ada ketika dia beribadah satu perempuan yang cantik luar biasa untuk bukan haji bagir yang didatangi ya kan kalau haji bagir mungkin ceritanya sudah berbeda ya kan <tik> <tik> <tik> dia dia gak perhatian sama sekali nah itu nah ini cobaan orang-orang yang berada di jalan suluk ini betul-betul kodanya luar biasa nah kebanyakan Kemudian terpeleset tersandung di ini loh di alam misal tadi alam misal tadi kebanyakan di alam misal alam khoyalah. Nah setan di situ punya kekuatan yang luar biasa ya, untuk mempermainkan manusia dikasih ilmu-ilmu lah dikasih kehebatan Dia merasa wah ini di alam khoyalnya dia dia sudah melakukan syair dalam diri belum belum syair anfusi. Syair nafsi belum, atau syair anfusi. Ini namanya syair khayali. Khayalnya dia, dia sudah suluk ilallah. Belum. Dia khayal saja. Se dia khayal sudah sampai kepada Allah. Belum. Ya, karena betul-betul orang salik ilallah, hal-hal yang seperti itu nggak terlalu diperhatikan. Ya mama pada zaman sekarang, orang-orang begitu ada kesaktian sedikit sudah dikomersilkan kan. Dari mulut ke mulut sudah, wah orang ini begini, begini, wah komersil. Nyaran. Nah ini namanya kewaliannya, <laughs> komersialisasi kewalian nih Ibarat mau ke Tegal Gubung tuh, hayal itu mau ke Jakarta, Tegal Gubung Mau belanja ke Jakarta, kalau di Tegal Gubungnya ada semua Terus Tegal Gubung Mana Tegal Gubung gue? Karena barangnya sama dia Masalahnya maka kata Rumi menarik dia bilang apa? Jun bas iblis adam ruhyas pas Kata Rumi ini ini sebuah ungkapan menarik. Dia bilang apa? Iblis ini bisa menyerupa menjadi manusia. Iblis dalam bentuk manusia bisa. <tutuh> ya. <tutuh> nah karena itu kata Rumi kamu jangan pernah salaman kepada setiap orang. Ini sebuah tamsil Jangan serah kentanganmu kepada setiap orang. maaf Maaf. Kalau kamu jadi pengusaha, meskipun kita semua di sini pengusaha ya, artinya semua bisa diusahakan. Ya. <laughs> pengusaha. Ya, itu pengusaha burung juga ya kan? Iya. Nah, kalau pengusaha itu hati-hati. Uangnya dia tidak akan serahkan kepada seorang untuk kemudian diinvestasilah, untuk dijalankan lah atau apalah. Iya kan? Dia akan hati-hati. Dia pasti kan bahwa orang ini amanat. Dia akan gunakan hartanya ini dengan cara yang baik Hartanya dipastikan bisa bertambah Dapat profit, dapat untung Itu kan begitu Kalau dalam muamalah, tijarah Ya kan Orang berhati-hati dalam dalam hartanya Supaya tidak ditipu Nah, dalam urusan spiritual Dalam urusan uh, suluk ilallah Kenapa kita nggak berhati-hati Kenapa kita asal ngaji Kenapa kita asal baca buku Kenapa kita nah, Ya kan kok kita gampangan dengerin kok kita gampangan ya kan menghabiskan waktu kita yang dua hal, hal yang tidak siap gampang-gampang silau kepada orang ini nggak boleh kita silau. harus dibuktikan orang ini betul-betul atau tidak teruji atau tidak bisa kata penyair jangan pernah jadikan orang sebagai sahabat sebelum betul-betul kamu sudah uji orang itu kejujurannya kebenarannya baru kamu bisa katakan itu sahabat tapi kalau belum belum kamu sudah kamu jadikan sahabat Nah. nah, itu. Karena itu ya Kalau seorang ya Arif atau sufi mudai Ada tidak Seorang Arif atau mursid mengklaim Saya seorang mursid Saya seorang Arif, saya seorang sufi Ada yang mengklaim gitu, ada enggak Bisa enggak? Sangat bisa. Dan kenyataannya banyak orang mengatakan, saya seorang arif, saya seorang wali, mengklaim. Ngaku-ngaku. Ya. Ya, Tapi orang ahli fisika, ada enggak fisikawan ngaku-ngaku? Saya ahli fisika. Ada? Atau orang ahli matematika ngaku? Saya ahli matematika. Lebih mudah mana orang ngaku itu? Ya lebih mudah ngaku matematika. Ya, sejatinya kalau orang matematika atau fisikawan ngaku sebagai ahli fisika gampang diuji. Ya, silakan aja Anda jelaskan ini. Rumus-rumus ternyata dia nggak bisa. Berarti Anda cuma ngaku, ngaku gampang diujinya. Atau orang ahli matematika tanya aja hitung ngitungan. Ternyata itu ngitungan tujuh kali ya, tiga nggak tahu dulu. <laughs> Bagaimana? hai istilahnya, ya, kalimatnya kan, hai, hai, hai, belum hai, hai, hai, ilmu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, loh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ini hai, hai, hai, hai, Susah, apalagi ini enggak paham di bidang itu. Anu itu? <laughs> negarawan aja aja. Ya. Berarti nah ini bahayanya, maksudnya ketika di ilmu-ilmu yang eh, teori, ilmu-ilmu yang sifatnya ya, bukan praktik, tidak kasat mata itu ngujinya agak susah. Ya, <laughs> ngujinya agak susah ini. Karena kan tidak kelihatan. Parameternya susah, iya Tentunya dengan, dengan yeah. Nah ilmu-ilmu sosial itu bahaya ini. contoh-contoh begini Bahayanya ilmu-ilmu sosial itu Bandingkan dengan, nah ilmu yang kasat mata itu seperti ilmu kedokteran Misalnya ada kedokter yang itu namanya, apa itu Mal, apa itu? Mal praktek Mal praktek kelihatan langsung misalnya kok salah Mengoperasi, salah resep, apa kelihatan Dampaknya, kapan dampaknya? Langsung kelihatan Langsung kelihatan. Tapi kalau ente belakang ada orang yang sesat, itu ilmunya nggak bener dikasih ke ente. Ente semakin dikasih makin banyak, malah semakin seger itu. Dan itu kelihatan sehat-sehat saja. Nggak ada kelihatan sehat. Dampaknya nanti, kalau nanti dampaknya, bahkan nanti. Bukan hanya nanti, setelah mati, setelah itu baru dia sadar. Ya Allah, Allah, isadatuna wa kubarauna Mereka kata Allah, mereka lanet, ente juga. Kenapa ente lu <laughs> Asal ikut-ikutan. Dibongi sekali dua kali bukan terus dia sadar. Pingin nambah lagi. Astaghfirullahaladzim. Enak. <laughs> Dikasih yang benar. Lagi bisa aja kalau melampaui itu sangat bisa sekali. Ya. Bahkan orang-orang tertentu dengan, dengan riado bukan hanya harus mimpi bisa apa? Terkoneksi dengan alam rohani itu. Orang-orang Ruh, yang ruhnya kuat ya terkoneksi dengan arwah ya itu secara sadar tidak harus nunggu mimpi. Nah, tapi dia tidak melakukan itu. hafizkan mimpi itu tidak bisa menjadikan tanda ukur dijadikan rukudukan iya mau aja iya, hmm. sementara ada yang mengatakan ar-ru'yah juz'un minan ah. mimpi itu bagian dari nabi bahkan nabi itu kalau dapat wahyu itu harus mimpi dulu kan hmm. sekonyong-konyong mimpi dulu jadi itu kan benar itu iya saya tidak mengatakan bahwa mimpi itu nggak ada yang benar-benar ada betul itu bahwa mimpi itu justun minat luput cuma maksudnya ketika seorang salik karena kita bicara tentang seorang saliki dalam ser suluknya baru di alam misal dia udah berhenti Buahkan dia eksploitasi itu kan saya paling tidak setuju ada orang-orang yang suka mimpi diumbar-umbar apalagi mimpi wah saya ketemu mimpi nabi begini begini, begini. Terus apa, dalam maksudnya apa, Anda bercerita tentang mimpi Nabi itu? Satu, Anda nggak bisa buktikan bahwa benar apa yang Anda lihat itu Nabi. Ya kan? Karena betul bahwa setan nggak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa berbohong bahwa itu bukan Nabi, dia bilang Nabi. Bisa nggak setan begitu? Sangat bisa. Anda bisa yakin dari mana bahwa yang Anda lihat itu Nabi? Nggak bisa. Bagaimana Anda belum, Anda sendiri nggak yakin bahwa yang Anda lihat itu Nabi, kemudian Anda bercerita, nyampaikan depan umum terus dalam apa maksudnya itu apalagi yang Anda sampaikan ini bukan murid-murid Anda bukan orang itu semua orang melihat kemudian itu diceritakan orang kalau sudah menjadi nabi terus kehidupan sehari-hari Anda masih cinta dunia iya kan orang kalau sudah nggak gampang itu nggak sembarangan kan nabi itu Nah. ya menceritakan <laughs> Maksudnya apa? Bahkan ada orang, ketika dia mimpi dikasih wirid sama setan, oh, kamu baca ini terus dia bilang. Ada ilmu-ilmu tertentu dia nggak bisa baca dia langsung paham padahal ini Polari. iya baca ini baca ini nah, dia merasa hebat kemudian orang-orang nah, sekitarnya wah ini pasti gak mungkin orang seperti ini bukan orang sembarangan dapat kekuatan orang percaya kemudian mengabdi kepada dia ujung-ujung padahal Hah? manusianya kalau sadar kita terus ya betul mestinya terus ya berarti setan tertipu kita lu terus Terus, waktu luru gitu? iya. <laughs> itu, lurus itu, iya, iya, itu kan perangsa-perangsa, perangsa medewe, kelukis, parka, lus, ari, wong, wong, wong, wong, wong, wong, wong, kita wong, wong, wong, wong, wong, kelem wong, wong, wong, wong, wong, saya sudah jam 10 sebagai penutup ya Nah, saya sering katakan begini Ketika seorang sudah menemukan nur dalam dirinya Nur batin yang Allah letakkan pada diri seorang Ini kalau sudah diri itu nur Allah Orang melakukan perjalanan dalam perjalanan itu dia menemukan nur dalam dirinya Selesai so, sudah Nah situ setan sudah enggak Karena setan itu kegelapannya. Kegelapan sama nur tidak akan pernah bertemu. Nah setan menghalangi jangan sampai orang ini mendapat kenur ini. Itu tadi melakukan suluk sampai dia melewati alam misal sampai alam kolp, ya. minimal setelah alam misal. Itu berarti dia sudah ketemu nur dalam dirinya. Itu tadi mampu. Kalau lebih gampangnya yang bawah itu, ya dia melewati dari alam topi akal. Dari melewati alam misal ya, ya sampai ke alam akal. Ya kan dia menemukan perjalanan dalam. Dirinya, dia menemukan nur dalam dirinya, sudah selesai. Disitu. Nah, disitulah dia akan mendapatkan yang namanya ibadah. Allah akan beri rezeki pada orang itu, sebuah kenikmatan dalam ibadah. Dan tidak dilihat banyaknya, tidak dilihat banyakkan itu orang sufi bukan mengajarkan ibadah yang banyak. Tapi ibadah yang betul-betul hadir kehadiran, iya karena hadiran. Kebanyakan orang tidak merasakan kehadiran Allah dalam ibadahnya. Itu tadi, ibadahnya sekedar ibadah. Dan tidak akan diganggu oleh setan. Jangan bayangkan orang setan itu mengganggu supaya orang nggak sholat. Enggak, karena banyak orang yang sholat, yang sholat yang enggak ada artinya. Sholatnya nggak ada hubungannya dengan kenyataan sehari-hari. Sholat, wailun ilmusallin. Sholat tetap ganggu orang, sholat tetap musuh orang, sholat hubungan sama orang nggak baik. hubungan suami istri berapa banyak. ini lihat orang-orang yang punya masalah keluarga dan lain sebagainya, Anda lihat apa mereka nggak sholat, sangat sholat. Apa mereka nggak haji umroh, apa? Kadang-kadang bukan sekali dua kali dalam malah. Ya iya betul. <laughs> Tapi dilmah dalam dirinya itu masih ada, ada kegelapan dari nah, yang selalu katakan kegelapan ini harus dihilangkan dalam diri kita. Dan ini arpururia er -per Allah perlu halwat, perlu taklim seperti ini perlu disadarkan bahwa batin agama bukan hanya sekedar sholat dan apa, apa menghilangkan kegelapan menghilangkan kegelapan dalam diri dan ini apa namanya sulitnya setengah mati apalagi begitu setan tahu begitu serius kita ini jalan syair hobi ini syair jalan cinta syair anfusi begitu setan tahu langsung diduduki kan sudah tempatnya sempit lah aku setan mengatakan apa? Dia duduk, berarti apa? Inti harus menyingkirkan setan di situ. Berarti dia duduk. Inti berusaha menduduki tempat itu, seperti saya di sini. Tempat hanya se sempit ini. Inti mau duduk di sini, inti harus bagaimana caranya menghindarkan saya dari sini. Menyingkirkan saya dari sini. Berarti apa? Setan sudah duduk duluan di situ. Ketika setan mengatakan saya duduk di situ, setan ada dulu